nah, ketemu lagi nih di gerbek bisnis gua ada di sini nih, Fruta. yuk masuk yuk, sini yuk jadi uh, ini rumah kan teman-teman boleh lihat tapi di sini ada produksi bikin gelato yang tadi teman-teman lihat, Fruta. sebelum masuk, selamat datang lagi di channel Dolamano. sebelum mulai, biar saya semangat, ayo dong di-subscribe dan di-sharing ke semua teman-teman yang ada supaya siapa tahu ide yang dibalik pintu ini nanti bisa menginspirasi teman-teman semua yuk kita masuk yuk, kita gerbek ini dia markas besarnya dari Fruita Gelato kita langsung derobek aja ya Assalamualaikum Salam! Hai. Hei. bro apa kabar? Baik, baik, baik, baik nah ini dia nih anak <laughs> nah, kodanya dari Fruita Gelato akhirnya datang juga ah <laughs> kasihan <Akhirnya dateng laughs> ini bisa bercanda lu <laughs> iya dong, kalau yang ini enak, enteng gini ya? <laughs> oke okay, masuk yuk eh masuk okay. yuk, masuk yuk selamat siang Mbak selamat siang oke, okay. nah ini tempatnya nih Bro ini kantor kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Termasuk rumah produksi juga. Termasuk rumah produksi. Yeah. Ini kayaknya dua nih rumah produksi gelato dan rumah produksi konten nih kayaknya. <laughs> boleh boleh. Jadi yeah. siapa nanti yang mau bikin konten silakan masuk. <laughs> ini, boleh. Wah ini kantornya Bro. Ya yeah, kurang yeah. lebih begitu. Kurang lebih begitu. <laughs> kantor apa? Fruta Gelato. Fruta Gelato. Yes bikinnya apa? ya bikin gelato berarti ya kurang lebih bikinnya gelato namanya gelato ya? iya es krim oh bukan es krim? buka itu? bukan es krim apa bedanya? tapi bentar ini kok keren banget sih kayak bisa bikin konten youtube juga nih boleh disewakan juga kok disewakan dua revenue sih itu ancillary income-nya katanya oke bro saya tahun nih sebelum digerebek. tapi by the way dari depan teman-teman lihat rumahnya rumah biasa terus dalamnya sih kantor kekinian gitu ya <laughs> harus dibuat nyaman kan dibuat aja. nyaman uh -uh. Bro ini kan mumpung udah ada TV ini di pamerin boleh nggak sih Bro ini boleh ya? boleh boleh boleh ini ya. gimana ini, ini ini saya serahkan ke yang punya deh Siap. ini ada apa sih Bro ya. oh ini produknya ya ini produk kita hmm. salah satunya jadi hmm. uh, selain produk ini kita juga punya beberapa produk lainnya hmm. ada gelato cake ada jelat, iya, oh, okay. hmm. jadi jelato cake gitu atau jelato in the bus, jadi kalau misalnya ada tour, hmm. orang uh, bisa kita samperin tour travelnya, misalkan Betul. ada di mana, kita samperin oh, oke okay. uh, terus cake, kalau cake ini oh ini dari jelato juga? ini isinya eee, jelato semua ihh, saya boleh cobain nggak? boleh iya, <laughs> <laughs> saya mau nyobain. ini ini gitu. yang lebih gede <laughs> Oke, ya ya ya. Nah kalau rasanya ada nggak foto-fotonya macam macam uh, kalau rasa rasanya? Kalau rasanya tadi kita punya 12. Nih, lihat nih, ini namanya teknologi <laughs> canggih kan. Datang, <laughs> udah disiapin nih? Kita punya 12 rasa. 12 ada, rasa. Ada tiga okay. diantaranya adalah rasa kalau dibilang orang uh, vegan friendly vegan friendly, yes. yang mana tuh yang vegan uh, friendly? passion fruit, mango, mm, buah mango, okay, yes, <laughs> buah sabar bukan ya? jadi, mm. uh, passion fruit atau mm. Markisa, mango, mm. strawberry kita ada tiga rasa varian baru lagi, jadi hmm. total uh, tahun depan kita hmm. akan keluar jadi 15 rasa. Oke, okay. ada strawberry cheesecake, hmm. uh, tiramisu, sama sneakers. Itu tiga produk kita lagi, development sneakers maksudnya sneakers satu ras, rasa karet dong kalau gelas rasa karet, gelas rasa karet, gelas rasa untuk ngikutin zaman sekarang lah katanya, oh. biar rasa rasanya biar ketemu ya gitu. Ketemu kayak gitu. <laughs> oh, by the ya teman-teman nih sambil li lihat ini. Jadi tadi nih kita udah shoot di sini nih juga di channelnya lestari TV. Teman-teman boleh kepoin langsung karena tadi sama Mas Arinya kita udah udah kupas tuntas. Lebih serius ya. Lebih serius. <laughs> Kita ekstrak gitarnya jiwa oh, entrepreneurshipnya oh, keluar, jiwa pedagang katanya Eh, beda bro. Oh beda ya apa? Oh itu nah, Kalau pedagang cuma dagang aja. Iya yeah, sih. Entrepreneurship tuh banyak ilmu di dalamnya. Iya. Betul banget pacar. Ini bikinnya di mana bro? Huh? Bikinnya ada di dalam. Ada di main-main di sana? Main boleh? Jauh nggak? Uh, pegel sih jalan-jalan. <laughs> Oke, udah <laughs> <Oke>, kita <laughs> masuknya. Iya, iya, ini sebelum masuk ke ruang produksi bro ya. ini berarti apa nih ini? dia buat pameran atau apa nih? ya jadi eh uh Konsep kita kan berbeda nih dari yang lain. Hmm. nah Katanya, kalau mau stand out, lo harus beda. Kalau semua pakai baju kuning, yeah. gue pakai baju hitam sendiri wow. ya. Jadi kita begitu, hmm. kita menghilangkan dining experience-nya hmm. sehingga orang bisa dapat uh, dengan mudah di toko-toko hmm. terdekat. Oh, berarti ini gelato yang memasyarakat, memasyarakatkan gelato, <laughs> memasyarakatkan <yang> gelato, <laughs> memasyarakatkan gelato. Yeah. <laughs> nah, betul, betul, betul. betul. Nah, kalau ini buat apa nih, bisa ya? buat jadi untuk kemitraan kita okay, huh? ya? Biasanya kalau mereka, misalkan ada event atau berbagai macam mitra-mitra hmm. kita hmm. mereka bisa menggunakan alat-alat uh, dari kita -alat jadi dari kita support, kita. support Misalkan, uh, bannernya untuk hmm. mereka promosi ketika mereka ada event ini hmm. kemitraan yang kita lakukan hmm. mereka juga uh, mendapatkan support penuh dari kita. Oke okay. buat hmm. teman-teman kalau yang mau tertarik mau bikin, bikin usaha ngambil gitu. dari fruta boleh langsung hubungi nomor yang ini <laughs> di bawah ini, ya? di bawah ini. Di bawah ini. <laughs> <laughs> gitu oke okay, oke okay. karena kita masuk lanjut ke ruang produksi ini. Siap, nih. ayo. Okay. Nah. Hmm. ini ruang produksi kita sekarang sudah standar BPOM Oh, ya, ya, jadi, jadi tadi kan di depan kulit ini rumahan, ya. benar-benar home industry Betul. tapi levelnya udah punya BPOM ya, BPOM itu punya standar uh, internasional hmm. jadi uh, ketika ada barang masuk, contohnya seperti hmm. ini barang masuk hmm. atau barang yang keluar hmm. itu harus melalui pass box. Oh, jadi tidak boleh bersamaan dengan masuknya orang ke dalam ruang produksi oh, okay. udah gitu juga harus disediakan uh, hmm. P3K okay. itu harus semuanya disiapkan hmm. jadi uh, ketika ada salah satu anggota yang sakit di dalam hmm, hmm. kita aksesnya cepat dan hmm. harus siapkan UKS ya kayak gitu-gitu. Jadi standar itu harus kita miliki untuk bisa Ini keren banget sih kayaknya teman-teman UKM lain Sekalipun <laughs> levelnya home industry. Betul, harus cuman kita. Cuman kita mau naik kelas ya. Betul, supaya orang juga nyaman kan dengan produk kita. Nah. Hmm. Jadi teman-teman yang lihat ini mau tahu gimana caranya, mau bergurunya gimana? <laughs> langsung aja ke Siap. Mas Ari. Ada Instagram pribadi mungkin? Ada. Ada, boleh saya taruh di sini juga? Boleh di sini. <laughs> <laughs> Kalau mau berguru teman-teman yang mau mulai UKM silakan silakan. Betul, silakan silakan nah karena kita mau nah, masuk sekarang lah, kalau mau masuk ruang produksi ada hmm? tahapan juga ketika okay. kita masuk ruang produksi hmm? ayo sini hmm. ini ruang apa nih ruang ganti ruang ganti. sebelum masuk ke ruang produksi. Ini, ini. <laughs> ini kalau nonton film film luar angkasa pasal luar angkasa <laughs> ini tempat pakai baju special betul betul betul, ya? betul betul betul ya, betul jadi musyawardi sih salah satunya higienitas identitas, uh, KTP, higienitas, oh higienitas, <laughs> izin, higien, higien. higien dan sanitasi, ya. Hmm. BePom itu punya standar higien dan hmm. sanitasi yang mengikuti standar internasional lainnya. Okay. ketika masuk ke dalam ruang produksi hmm. juga harus menggunakan uh, baju produksi. Hmm. Dan kalau misalnya ada visitor masuk ke dalam, hmm. mereka harus menggunakan ini hairnet, hmm. harus menurut tangan, hmm. harus cuci tangan dulu mengikuti hmm. protokol kesehatan. Nah, berarti saya masih pakai juga dong, si ha harus, gimana? Mari, mari, gitu ya gue berasa kayak dokter-dokter di film film <laughs> toh sih kalau mau oh, op-op gitu ya. Oh. mestinya ngambilnya warna hitam kali ya, oh. biar kayak salt be. seruntak. baru kemudian pakai ini apa nih bro? hairnet. kok lucu kayak gitu, sih? Iya supaya tidak ra ada rambut yang jatuh, oh, ketika diesel. masuk okay. di ruang produksi. tak pakai teman-teman ya mana saya sudah seperti mantri Oke. Oke. Sip. Ini jangan dulu deh. Ngajak dulu. Sudah udah benar apa belum? Kalau sudah benar baru masuk. Masa. Oke, kita masuk. Ya. Saya ngaca dulu ah. <tang> <dulu>. Kameranya bingung jauh jauh dekat gitu ya. <kutu> nah, ya, okay. ini ruang produksi kita. Heeh. Hmm. Nah, jadi di ruang produksi ini juga ada petunjuk-petunjuk. Hmm. Salah satunya tidak boleh uh, apa, merokok, tidak hmm. boleh meludah sembarangan, hmm. terus makan dan minum tidak boleh di sini. Okay, yeah. Ya, hmm. nah, ini ruang pengemasan kita. Walaupun hmm. kecil tapi kita mengikuti standar uh, semuanya standar BPOM hmm. supaya kita uh, tetap higienis. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oh, ini dapur kecil. Ini nih, dapur ya. kecil kita. Hmm. Ya setelah itu. Ini kalau misalkan sudah selesai hmm. dari dari produksi hmm. biasanya masuk ke sini dulu hmm. setelah masuk ke sini nanti hmm. baru boleh kita uh, hmm. masuk ke hmm. ruang sebelah yang tadi itu yang ya yang tadi di depan. Oke ah, oke okay. okay, teman-teman ini sekarang ada Mbaknya lagi bikin ya Mbak ya, ya. ini apa posisinya? Ini dia? lagi buat kon uh, artinya dia tadi oh, ber, uh, bikin proses corn untuk sendiri. Yes kita produksi kon juga gitu. sendiri. Hmm. Uh, ada yang bentuknya bowl, ada yang bentuknya kon, ada lonjong gitu. ini. udah training berarti? Gitu? Oh sudah. sudah, semuanya sudah di uh, karena head chef kita sudah disertifikasi oleh hmm. uh, salah satu universitas dari Italia. Oh. Uh, jadi mbak ini juga sudah mengikuti dari trainingnya beliau oh. uh, gitu. Gimana mbak senang kerja di sini? <laughs> senang banget. Bosnya galak gak? mbak? <laughs> oh baik mbak Tapi kok dia baik banget gini terus? Kasih kasih kamu udah, <laughs> Oke, ya ini kan kita udah lihat ternyata tempatnya nggak uh, harus fancy-fancy banget. Tidak nggak harus fancy, ini. yang penting hmm. uh, hygiene dan sanitasinya terjaga. Hmm. Ini kenapa kita uh, 24 jam uh, AC salah satunya hmm. untuk menghindari hama. Oh iya, harus dingin. Jadi uh, 24 jam AC di sini nyala. Jadi hmm. memang masuk sini adalah vault Dan semua dipisah, misalnya uh, cuci dan segala macam juga kita oh, okay. di ruang terpisah. Oke, okay. ya udah. Bro. Ya kan, kita udah lihat dapurnya nih. Sekarang mau nyicipin produk? ah Iya dong, apa? harus. Mari kita udah lihat kita, kita nyicipin sekarang. Makasih ya kasih ya Putri. Kasih Mbak Putri. Nah, udah kelar tadi grebeknya. Karena tim produksinya dari Banana kolektif sama literatur negeri lagi makan di belakang. Kelihatan nggak? Oke, jelas. Oke, jelas. kita putar bentar sekarang nih review, review, review siapa yang mau review? bil bil gimana bil? ini makan berapa. yang rasa apa bil? salted caramel dan coklat mini. gimana? berasa banget berasa menyenangkan. apa? Itu? menyenangkan uh. menyenangkan hmm, hmm? menyenangkan uh. kan? gini gila gimana pak? enak kayak enggak kalah lah sama jilatuh-jilatuh yang lain oh, boy. beda gak sama es krim? beda dong beda <laughs> kalo mau tau nanti nonton aja video ini <laughs> bener bener bener Tuh. gila coklatnya enak banget sih hmm. ini klis? ini rasa durian, hmm. rasanya otentik banget otentik durian, <tentik> <banget. tentik> <tentik> durian banget koinnya ga biasa koinnya unik bentuknya hmm. bol nih. Nih. Okay. jadi anti mainstream lah <tentik> mbaknya gimana? mbak Febri? berasa buah banget merasa buah banget oke okay.